Informasikan kepada maling-maling di Indonesia Yang pengen maling buah sawit Silahkan datang ke kebun saya Saya tunggu ya Silahkan maling Tidak saya apa-apakan mau, Kalau mau ambil buah sawit saya Silahkan ambil semua Yang masak ya Dengan syarat Anda harus rapikan ya Bekas pelepah-pelepahnya Dipotong, dibersihkan, lapi-lapi Silahkan ambil nggak usah Anda maling itu malam-malam lagi ya Enggak usah mencari, mencuri buah sawit itu malam. Cukup hari siang aja ya. Mau pagi, siang, apa itu. Enggak usah malam-malam itu. Malinglah. Malinglah sepuas hati Anda ya. Selagi harga sawit masih di bawah seribu rupiah. silakan, Mau maling. Saya ikhlaskan. Saya sangat, sangat senang hati ya. Ditunggu ke ya, atas kemalingan Anda. Anda-anda yang suka maling, suka mencuri. silakan untuk. Datang ke kebun saya untuk mencuri buah sawit saya. Silakan banyak buah sawit saya ini. Tuh tuh karena nggak ada yang ambil, heh, nggak ada yang maling. Jadi nggak buah sawit saya hancur itu ah. Harga mahal anda datang untuk mencuri malam-malam pula. Ini siang hari. Silakan, silakan nggak apa-apa. Saya Berjanji tidak akan melaporkan Anda ke polisi kemanapun tidak akan saya tidak akan saya laporkannya. Karena saya sangat senang dan ikhlas ya dengan syarat bersihkan pelpanya itu kalau sudah diambil, dibersihkan, dipotong, disusun rapi-rapi. Ya. Silakan. Maling di Indonesia pokoknya kita buka luas. Kalau bisa ke mancanegara ya, ke luar negeri ya, maling yang suka luar negeri itu ya, silakan Ini ya viral videonya ya, Dimana pemilik kubin sawit ini mengumumkan ya sawitnya silakan dicuri atau dibaling. Nah, ini kalau saya simak video ini adalah inilah kegala, kegalauan saudara kita yang bergerak di bidang sawit ya, pertanian sawit atau perkebunan sawit. Yang mana harga terus turun Sehingga biaya operasional tidak menutup Kayak ada teman saya itu bilang Ya harga jual dengan harga operasional lebih besar harga operasional Sehingga jika dipanen malah rugi Min tidak dipanen uh, rusak eh, sawitnya yang batangnya Viralkan ini kawan, semoga pemerintah ya terkutuk hatinya, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin harga uh, sawit di Indonesia sehingga uh, para petani sawit kita uh, tidak mengalami kerugian. Baikin yang videonya kawan, hiu petani.